Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya PNSK Official. Oke okay, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset lagi ya. Yes. Jadi di sini itu presetnya yang old old old gitu guys. Oke, okay, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Oke, okay, guys. Lanjut ke presiden yang kedua. Oke, okay, guys, lanjut ke presiden yang ketiga. Lanjut lagi ke preset yang keempat, guys. <Susuk> Oke, okay, langsung lanjut lagi ke preset kelima. <Susuk> Oke, okay, lanjut ke preset yang keenam, guys. Oke okay guys, lanjut ke preset yang ke-7. Oke okay Guys lanjut ke presiden yang ke-8 Oke, guys. Selanjutnya, ke episode yang ke-9. Oke, okay, guys, selanjutnya ke episode yang ke-10. Keslanjut okay, ke yang ke-11. Tinggi Oke, okay, selanjutnya ke yang ke-12 ya. lanjut ke presiden okay yang ke-13 Oke guys lanjut ke peserta yang ke-14 Oke okay, guys, lanjut ke preset yang ke-15 Oke guys, lanjut ke preset okay, ke yang ke-16 Oke okay, guys, selanjutnya ke presiden ke-17.